Di sekolah kami pun jauh ya pak ya Yang menyambung teman saya tadi Bagaimana caranya untuk siswa Nah kami sekarang ingin bertanya Karena apabila Sekolah admiyata tingkat nasional Tingkat kabupaten Provinsi aja sudah subhanallah pak ya Dokumen itu semua harus betul-betul Real bukan khayalan belakang Apalagi ini tingkat nasional Sangat Bagi kami sangat Terus terang berat Apabila tidak ada kerjasama dari semua uh, keluarga besar madrasah untuk mewujudkan hal itu, tapi kami yakin, Pak, dengan adanya kerjasama dan motivasi yang keras dari kepala sekolah dan semua stakeholder yang ada di madrasah, kami siap bersama-sama uh, untuk mewujudkan hal itu. Cuman sekarang, Pak, bagaimana caranya? supaya kami warga Madrasa yang ada di sini mempunyai kesadaran juga bukan hanya siswa mempunyai kesadaran bahwa sekolah kita sekarang akan aduian tidak nasional loh kita eksennya harus bagaimana ini segi e, komponen yang ada yang harus diperiksa nantinya itu harus setiap bulan atau setiap minggu terserah tapi harus continue dari semua komponen misalnya awal sekarang RPP kita harus ada e, Mengkaitkan dengan lingkungan Itu harus ada seperti itu Itu bagaimana caranya itu Pak Supaya semua warga madrasah ini punya kesadaran Ini bukan logra ya, Tapi sebuah program Programnya itu Tidak selalu Meminta kepada kepala sekolah Kepada guru ya, ataupun kepada siswa. Ya. Kepala sekolah berjanji sekalipun itu tidak akan mengubah program itu ya. kalau program itu sudah berjalan. Begitupun guru, ya. umpama hari ini Adi, tapi programnya tetap berjalan. Ya. Begitupun siswa, siswa kelas atas lulus yang baru datang ya regenerasi. Nah, nah, sekarang pertanyaannya dengan kondisi seperti itu, berarti harus ada dasar yang diletakkan di dalam sekolah ini. Contoh, misalkan kebiasaan kita terkait pengolahan sampah, SOP-nya sudah kita buat nih, ya. Contoh misalkan, sampah organik yang biasa mengerjakan siapa pak OBE Oke. Atau guru atau siswa? Siswa. Setiap hari. Contoh misalkan kebiasaannya adalah siswa menyapu, ya, membersihkan melakukan sekolah, terutama sampah organik. Itu kebiasaannya, itu dulu dasarnya Kita harus pegang sampah odaknya itu siswa Orang-orang nah, yang mengodakannya Depan-depan Itu S.B. nya pegang dulu Setiap hari Nah setelah itu kemana? Kita kumpulkan masyarakat Di satu titik Gimana ya kan? nih? Di bang sampah masakan. Bang sampahnya kan nggak kosong ya? Ada kepedasnya nah ke sana sekolahnya itu tahapan kedua SOP-nya. sampah organik yang sudah dikumpulkan oleh siswa dikumpulkan di satu titik di bank sampah ada petugasnya di sana ya kan nah setelah dari sana yang ketiga tahapannya mau diapakan apakah langsung dikerjakan atau ditumpuk, kan hal itu. Nah, kalau misalkan ada dikerjakan siapa yang pekerjaan? Siswa juga diatur misalkan jawabannya. Oke, berarti lalu ketiga, ya. apa? Siswa juga. Setelah siswa juga yang pekerjaan dengan medianya sekian dicatat, ya kan, untuk setelah jadi menjadi kompos, diapakan berkompos? Buat media tanam. Kita masuk dulu. Apa langsung disebarkan? Apa apa? Langsung disebarkan oleh siapa? Oleh siswa. Siswa yang tugas atau apa? Siswa yang tugas tiket. Udah. Berarti langsung ke, ke tanaman. Disebar. Tiga putusnya kan, itu namanya pembiasaan. Tentang ada lima tahapan, itu diletakkan, ya, lima tahapan itu proses awalnya, nanti kepala sekolah ganti, guru ganti, siswa berlaku, SOP itu terus dijalankan.